serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar-kabar terbaru, kabar baik, kabar spesial dari Bunda Lesti dan Rizky Bilar tentunya. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ada informasi penting banget ya untuk warga Konoha jangan lupa untuk voting Bunda Lesti di ajang Ida 2022. Dukung penuh di aplikasi video.com Dan jangan lupa juga lewat SMS Dan jangan lupa juga untuk voting Bunda Lesti Kejora di akun sosial media Indosiar Yuk sama-sama kita support Sama-sama kita dukung yang terbaik untuk sang Kejora Kita lihat juga persahabat ya Di kabar selanjutnya ada postingan video Abang L yang lagi makan jeruk Ini Masya Allah PBL emang anak yang soleh Anak yang pintar Ini sungguh menggemaskan Sekali bersabat ya lahap banget Makan jeruknya, Masya Allah Abang Fatih Sehat selalu ya nak, mudah-mudahan Selalu menjadi kebanggaan Kedua orang tua dan banyak orang Kita lihat juga kalimat caption Yang dituliskan Assalamualaikum semuanya Masya Allah, Alhamdulillah Cucu warga Konoha sehat-sehat selalu nak soleh, papa, sama bunda Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin Leslar bangkit yuk Semoga idola kesayangan kita Semakin bersinar Dan semoga selalu memberikan Kejutan bahagia untuk kita semuanya Selanjutnya persahabat Ini ada informasi penting juga Diingatkan kembali ya Ada sebuah postingan dari KPI bahwa Lesti dan Bilar tidak diboykot dari KPI KPI tidak ada hak untuk memboykot artis kita lihat persahabat ya dari Leslar Boy Update Al-Fatih Bilar ini Di sini banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan Di antaranya dari akun Leni Merlina 5573 mengatakan Alhamdulillah ya Allah mereka nggak ada hak buat boykot Bunda Lesti secara Bunda Lesti kan nggak ada masalah Netizen yang buruk aja yang nggak suka sama Bunda Lesti Yang mau Bunda Lesti nggak tampil lagi di TV Kalau Bilar gimana? Ada sebuah pertanyaan persahabat ya Kita lihat dari akun Lesler Boy Update Alfati Bilar menjawab karena itu termasuk stasiun TV-nya Kita lihat persahabat ya Bilar nggak dibawa ikut juga kan? Kita lihat juga jawaban pihak dari KPI enggak ada boykot artis, tapi itu balik lagi ke stasiun televisinya Tuh, Persahabat ya. Kalau KPI Persahabat itu tidak ada hak untuk memboikot artis. Sudah jelas Les dan milar itu tidak diboikot dari KPI dan tentunya kita juga lihat langsung dari stasiun TV-nya. Persahabat itu balik lagi ke stasiun TV. Kita doakan saja mudah-mudahan, leslar, bisa selalu menghibur kita semuanya di layar kaca. Kemudian, persahabat disimbang juga ada kata-kata bijak dari Kobas. Pagi ini, persahabat Kobas meneruskan sebuah kalimat atau kata yang sangat bijak. Kemampuan belajar dari kesalahan tidak hanya berlaku di bisnis saja, tapi juga di dalam seluruh aspek kehidupan. Ini luar biasa. Koba setiap harinya selalu memberikan kata-kata bijak Mudah-mudahan ya Kita semuanya juga selalu optimis Selalu positif Dan selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan Dan terus kompak untuk mendukung idola kesayangan kita Jangan kemana-mana persenam baca ya terus ikuti channel youtube Lesti Fati Update Yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru Mengenai idola kesayangan Lesti dan Rizky bila. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar dan menunjukkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.